yang memiliki kepedulian terhadap jatuh bangunnya kondisi umat ini tanggal 3 Maret bukan tanggal biasa tanggal 3 Maret merupakan tanggal bersejarah karena pada hari itu Allah Ta'ala 101 tahun yang lalu menurut kalender Hijriah Allah Ta'ala mentadirkan Berlakunya suatu sunnatullah Suatu hukum Allah yang berlaku dalam alam dunia yang fana ini Yang disebut dengan sunnatul tadawul Sunnah pergiliran Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 140 al nudawiluha -nas. Demikianlah hari demi hari Masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan Kami pergilirkan di antara umat manusia Agar mereka bisa mengambil pelajaran Dan 3 Maret 1924 Atau 27 Rajab 1342 Hijriah Merupakan tanggal di mana Allah ta'ala mentakdirkan Berakhirnya pemimpinan kaum Muslimin atas umat manusia, untuk kemudian Allah takdirkan giliran yang lain. Giliran yang lain itu adalah kaum kafir barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah The Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Yang karenanya, jika kita menggunakan kacamata hadis periodisasi, berarti tanggal itu adalah tanggal terakhir. Berlakunya babak ketiga perjalanan umat Islam Babak yang kata Nabi Merupakan babak kepemimpinan Mulkan Aton Raja-raja yang menggigit Dan sejak tanggal itu Dunia memasuki babak keempat Yaitu babak yang kata Nabi adalah Kepemimpinan Mulkan Jeberiah Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka Mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya yang karenanya Saudara rahimakumullah kalau kita mau jujur kita semua ini saya Anda tidak ada satupun yang dikecualikan merupakan kaum muslimin produk babak keempat yang karenanya kita tidak pernah bisa merasakan nikmatnya kepemimpinan mereka-mereka yang sekalipun disebut oleh Nabi sebagai raja-raja menggigit tetapi mereka masih menjunjung tinggi dua warisan suci umat Islam sebagai sumber nilai, sumber norma dan sumber hukum, yaitu kitabullah pesunnah. Namun setelah tahun 1924 Masehi 1342 Hijriah, Allah Taala mentakdirkan ujian berat bagi umat Islam karena kemudian dunia ini makin hari dengan cepatnya dipimpin oleh Yahudi Nasrani, bersamaan dengan itu Allah bukakan pintu-pintu dunia pula untuk mereka. Canggihan sains dan teknologi mereka kuasai. Sehingga akhirnya, semakin hari, kita semakin merasakan kebenaran nubuah Nabi kita, di mana yang memimpin memang benar-benar para penguasa-penguasa Jabriyah yang memaksakan kehendak mereka. Nah, Saudara Kurahimu'alaikum sudah parang tentu kita tidak dibenarkan untuk berpangku tangan Dan hanya bersedih hati Duduk di pojok-pojok masjid dan musala Beristighfar dan zikrullah Itu bukan solusi Namun yang harus kita sadari adalah Bahwa memang ini merupakan sunnah Allah Ini adalah kehendak Allah Ta'ala Yang karenanya kita harus ridho dengan keputusan Allah dan itu bukan berarti kita ridho dengan kepemimpinan Yahudi Nasrani. Demi Allah tidak. Karena Allah Ta'ala yang berhak menentukan siapa yang memimpin di muka bumi ini. Allah sudah menyatakan dalam surat Ali Imran 26. Al-Fatihah Al-Fatihah Katakanlah, wahai Allah pemilik segenap kerajaan, kekuasaan Kau berikan kekuasaan siapa yang kau kehendaki Kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki 1342 tahun umat Islam memimpin dunia ini Allah Ta'ala kemudian mentakdirkan Inaf, izinaf, cukup sudah umat Islam memimpin dunia Sekarang giliran yang lain Allah ingin melihat bagaimana sikap kita ketika yang lain memimpin dunia ini berpegang teguh kepada kita Allah sunnah sekalipun tidak dipimpin oleh mereka-mereka yang secara jujur mengumumkan hal itu ataukah kita menjadi para pecundang yang menggunakan kaedah, if you can beat them you join them kalau anda tidak bisa mengalahkan mereka, anda gabung saja dengan mereka sehingga akhirnya bermunculanlah kaum muslimin hari ini yang tetap mengaku muslim tapi sayang, beribu sayang kepercayaannya kepada berbagai paham-paham buatan Yahudi Nasrani begitu tingginya dan tidak kunjung barok berlepas diri dari paham-paham itu sehingga bagaimana mungkin umat ini akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala ketika umat ini lebih percaya kepada ajaran-ajaran, paham -ajaran ideologi yang ditawarkan Yahudi Nasrani daripada ideologi yang ditawarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala karenanya jelas tegas dalam surat Al-Baqarah 120 Jalan hidup mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Jadi sekalipun Yahudi Nasrani yang sedang memimpin dunia ini, saudara kumullah, keyakinan kita bahwa petunjuk Allah itulah yang benar, tidak pernah boleh kita kompromikan. Jangan lantaran mereka yang memimpin dunia, lalu kita pun tunduk. sebuah wilayah yang tidak ada urusan dengan kita, kita pun merasa perlu untuk bertanya-tanya kepada pihak yang mana sebaiknya kita menyerahkan loyalitas kita. Bayangkan, hari ini ada sebagian kaum muslimin bertanya-tanya ketika pecah perang di Eropa Timur antara Ukraina dengan Rusia, sebaiknya umat Islam berpihak kepada yang mana. Memang berfirman, eh di turunlah kalian berdua, wahai Adam dan Hawa ada Mas dari Jannah, diletakkan fil di muka bumi dunia yang panah ini, Kalau Allah tegaskan. muslim mukmin terlibat di dalamnya. Ini yang dikenal dengan al-ma'rakah al-haqiqiyah wal abadiyah. Konflik yang hakiki dan konflik yang abadi. Kalau seorang mukmin diajak kepada konflik yang hakiki dan abadi, jelas dia mau terlibat di dalamnya. Antara siapa dengan siapa itu? Konflik hakiki dan abadi adalah konflik antara yang benar dengan yang salah antara yang mengikuti ciri-ciri fitrahnya Adam Salam dan mereka yang condong mengikuti iblis dengan segala ciri khas iblisnya kalau pertarungannya seperti itu tanpa keraguan sedikit pun seorang mukmin akan terjun dalam medan tempur itu dan dia tidak akan meragukan dirinya berpihak kemana Saudara, Kata orang barat Hey come on dude Are you for sure you're serious about this? And this is Mau terlibat dalam perang yang enggak jelas ini. Ada lagi sebagian umat Islam yang عليه وسلم تصالحون الروم Artinya Kalian umat Islam Akan membuat perjanjian damai Dengan Rum Rum itu Romawi, Eropa, Nasrani Kalian akan bersama mereka Memerangi musuh di belakang mereka Lalu kalian akan selamat Kalian akan memperoleh rampasan perang. Kemudian kalian tinggal di suatu tempat dalam perjalanan pulang. Kalian tinggal di suatu tempat yang subur Dan dia di hadis yang lain dikatakan dia berteriak Allah Allah Allah telah memenangkan peperangan ini. Maka pecah kongsi antara kaum muslimin dengan Rum. Lalu Rum berkhianat. Mereka mengumpulkan 80 bendera. Setiap benderanya 10 ribu atau 12 ribu dalam hadis yang lain. Maka terjadi perang besar antara kaum muslimin.